Nih susu kurma ya ini bagus sekali bagi kesehatan ya jadi anak-anakku sekalian jangan lupa ya Nutrisi vitamin itu harus dijaga anak, anak ya Jadi sebelum belajar usahakan kalian makan dan minum jangan lupa itu ya Oh iya sebentar ya Iya yeah. Selamat pagi anak-anak Salam Sejahtera bagi kita semua ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimanapun kalian berada Tentunya Dengan semangat pagi hari ini Kalian meskipun belajar dari rumah ya Kalian tetap Semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang Akan padiksi berikan baik Kali ini pertemuan kali ini kalian nanti akan mempelajari materi sebuah materi yaitu muatan PPKN pada tema 4 subtema 1 di pembelajaran 5 lainnya ya yaitu yang berjudul kewajiban dan hak di rumah anak -anak. ya maka itu yuk ikuti prediksi ya Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai ya, uh, kalian persiapkan dulu ya alat-alat belajarnya yaitu yang pertama uh, buku tulis dan buku pendamping modul belajar kalian yaitu buku Bupena ya. Baiklah anak-anak, untuk kali ini pembelajaran uh, ke 5 ya. Pada tema 4 subtema 1 ya yang berjudul kewajiban dan Hak di rumah. Anak-anak sudah tahu nggak apa pengertian dari kewajiban? Nah, yuk, prediksi review dulu ya. Nih, nah, oke, okay. kewajiban. Nah, ya, ini tolong diperhatikan di sini ya. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Ingat. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, contohnya apa saja pak? Contoh kewajiban anggota keluarga adalah tidur tepat waktu, mandi teratur, dan berbacaan bersih. Ya. Kemudian untuk selanjutnya Ha Ya, hak apa sih hak itu? H merupakan sesuatu yang kita dapatkan. Ingat kalau kewajiban tadi yaitu merupakan sesuatu ya yang harus dilaksanakan ya, yang harus dilaksanakan. Sesuatu yang harus dilaksanakan. Sementara H yaitu merupakan sesuatu yang kita dapatkan, jadi ketika kita sudah melakukan kewajiban, nah, kita uh, pasti akan mendapat hak kita. Ya, apa sih contohnya? Hak itu, baik contoh, hak adalah hak kita dapat hidup nyaman karena tubuh sehat, dan hak kita dapat mengenakan uh, pakaian yang bersih. Anak-anak, ya. Anak -anak, ya baik dalam pembelajaran kali ini nanti kalian akan padiksi kasihkan uh, review ya cuplikan video dari uh, bubu ya bubu itu apa bubu itu adalah dulu waktu padiksi SD itu suka sekali baca bacaan bubu ya itu bacaan anak-anak ya jadi Uh, di sana banyak sekali materi pelajaran-pelajaran ya dan kali ini uh, berkaitan dengan hak dan kewajiban kalian di rumah ya bagaimana pak cara uh, mencarinya oke okay. di sini Pak Diki tunjukkan ya tentu saja tetap uh, ini dia kalian itu masuk ya di halamannya Pak Deksi. di sini di yoshinawayblogspot.com nanti di sana ada Uh, layanan masuk di area layanan, kemudian BDR daring, <coughs> ya. Yeah. Nah di sini nih ada nih Google Classroom, Kahoot, kuisis Rumah Belajar, TVE, IndiHome Fiber lah di sini. Nanti di sini kalian tinggal klik aja, ya, bubu -bu. sudah ada tuh semua. Jadi semuanya uh, sudah pada masukkan di. Halaman <coughs> Yosinau blogspotnya Pak Diksi ya. Yosinau, jangan lupa itu baik. Langsung saja, nah, nanti tugas kalian yaitu uh, <coughs> mengamati, ya. mengamati, dan mempelajari dengan cara melihat cuplikan video yang Pak Diksi putarkan nah, dari Bobo. Kemudian, kalian nanti mencatat yang pertama apa sih pengertian hak eh, maaf apa sih pengertian kewajiban dan apa sih pengertian ke, uh, hak ya jadi kewajiban dulu baru hak ya jangan lupa itu ya kalau sudah kemudian nanti kalian kirim uh, video kalian ya video pendek aja nggak usah berdurasi pendek ya kewajiban apa yang kalian lakukan di rumah ya kemudian hak kalian di rumah itu yang seperti apa gitu ya nanti kalian kirim berupa video dengan durasi pendek saja lewat grup WA ya Baiklah untuk itu Pak Diksi akan tampilkan uh, ini ya Mengenai cuplikan hak dan kewajiban anak di rumah, jadi kalian tinggal nonton aja. Kalian tinggal nonton, kemudian kalian mengerjakan, yaitu videonya, ya, video pendeknya, kemudian kalian kirim ke dalam grup ya jangan lupa ke dalam grup-grup WhatsApp kelas 3B ya baiklah tanpa mengurangi waktu yuk kita ikuti cuplikan videonya di sini ya Oke nah, kita putar selamat menyaksikan Teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo. Yuk, aktifkan loncengnya ya, lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah sementara sebagai pelajar kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbaan pemerintah untuk melakukan karantina Mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk! Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. satu Mendapatkan makanan dan minuman Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. Dua, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. Tiga, mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya Empat, Mendapatkan bimbingan saat belajar Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. Tiga, menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi Yang diberikan oleh guru Seperti saat kita belajar di sekolah Teman-teman Jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk Nah, anak-anak bagaimana? Menarik bukan pembelajarannya? Iya. jadi nanti Uh, tugas kalian ya yaitu mengumpulkan uh, yang pertama kalian menulis pengertian uh, kewajiban dan pengertian hak ya Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan sebuah video Satu video tentang kewajiban dan satu video tentang hak yaitu video kewajiban dan hak kalian di rumah jangan lupa dikumpulkan dalam bentuk video dikirim <tuh> dikirim di grup whatsapp nya anak-anak gelas TKB ya baik demikianlah uh, pembelajaran yang dapat Pak Diksi berikan ya tentunya tetap semangat ya tetap semangat dan jangan lupa uh, ya itu tadi <gifat> makan minum ya supaya kalian tambah wow, strong belajarnya gitu ya baik sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh